Baiklah para sahabat dan seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini Adakah berbahagia para sahabat ya untuk kita semua para fans warga kurulha di seluruh dunia Yang mana untuk duet lagu Kakak Bilar dan ada kejora cinta luar biasa di acara Sofi 111 11. TV Show Ini sudah 9 trending para sahabat ya Masya Masya Allah Luar biasa bersahabat ya, akhirnya masuk 10 besar juga Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kita semua Alhamdulillah mudah-mudahan selalu banyak dukungan Kepada idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan dari postingan ini Perhatikan bersahabat ya, kita lihat di sini ada komentar diberikan dari akun Instagram Suraya Balkis 4 mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah aja mindal Katanya itu persahabat ya <guluh> Yang penting jangan supaya lupa juga Untuk memvoting idola kita bersahabat ya Dalam tentunya nominasi-nominasi di ajang bergengsi persahabat ya Luar biasa alhamdulillah idola kita juga selalu membanggakan Selanjutnya bersahabat ya, kita lihat juga Semalam tentu Kakak Bilar dan Dede Elasti Gejora ini main tenis meja lagi nih persahabat ya Kakak Bilar Di situ, Tentunya lagi asik sedang main tenis meja bareng Dedek Elasti Gejora ya Tentunya semalam tidak main bola nih persahabatan dari sebuah kalimat. Gak jadi main bola pingpong ajalah katanya tuh persahabat ya aduh cute banget ya mereka bahagia banget Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat, selalu romantis, selalu harmonis, selalu memberikan kejutan-kejutan vitamin bahagia untuk kita semua sebagai fans sejati leslar Momen ini pun diunggah oleh angkun HP tentang Total Sultan, banyak tanggapan juga yang diberikan, banyak respon yang tentunya disuguhkan dari para fans Persahabat dalam postingan tersebut, yakni dari akun Instagram Fitri Azura 77 tujuh mengatakan dalam kolom komentar kayaknya lagi bikin konten atau cahel deh katanya tuh persahabat ya, duh bikin penasaran aja deh, persahabat ya. Doakan saya yang terbaik, mudah-mudahan saja ada kabar bahagia, kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya, persahabat kita lihat ada sebuah unggahan postingan juga nih doa gemas banget yang dipersahabatiah ya, dari memang di sini terlihat sangat cantik, auranya semakin hari semakin aura auran ajaib, persahabat ya masya Allah hingga banyak sekali pujian yang diberikan dari para fans sejati. Salah satunya dari akun Cicih dan Setarsih 11 mengatakan dalam kolom komentar, masya Allah bundanya utun cantiknya masya Allah subhanallah. Sehat, sehat terus. gelis, bundanya utuh, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kebersamaan ya, mudah-mudahan saja doa dukungan terus diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai Lesti dan Bilar. Selanjutnya para sahabat kita Tentunya lihat juga persahabat ya Jangan sampai lupa ini info penting Untuk kita semua Alhamdulillah Deddy Alasdi kejurah ini masuk nominasi Di acara Indonesian Music World 2021 Yang akan live di RCTI nanti Para sahabat ya Dede Ini penyanyi dangdut satu-satunya Yang bersanding dan yang masuk nominasi tersebut Para sahabat ya Wow nominasi aja Ini berat banget lawannya dedek ya Ada Rasa Teh ya, Ocha Ada Liodra Ada Anet dan ada Happy Asmara Masya Allah Tentunya bersanding dengan penyanyi penyanyi top Kita semakin tentunya bangga Kepada dedek Olesi ya Kita lihat juga tuh Alhamdulillah juga Dedek Olesi dan Ungu bisa masuk juga Nominasi persahabat ya Ada juga nih nominasi Lesny Kejora itu persahabatnya dengan lagu Kulufas dengan ikhlas Masya Allah, tabrak Allah banget ya Dan ini tentunya berat banget Persahabat ya dalam nominasi ini Ada Lesny harus Bersanding dengan Anet Ada Betran Peto juga Persahabat ya dan Leodra Hingga Tiara Andini Wow Kita wajib dukung persahabat ya Dengan tentunya Like di Komen nih ya, ya, jadi top komen juga bisa nih. Alhamdulillah kita serbu aja para sahabat ya. Jangan sampai lupa vot Ima 2021 L5 nih persahabatnya untuk mendukung kelepasangan ikhlas lagu dari Lesti Kejora. Dan jangan lupa juga vot Ima 2021 B2 nih untuk kolaborasi Lesti dan Ungu. Dan jangan lupa juga untuk tentunya serbu komen. Vodafone 2021 F3 untuk kategori Female Singer of the Year. Yuk kita serbu gas kan? Mudah-mudahan saja bisa mendapatkan penghargaan. Amin. Dan berikutnya juga per sahabat ya, perhatikan di sini, tentu dari olahraga Kejora ini masih di posisi ketiga nih per sahabat ya. Yang pertama ada Liodra dengan lagu Pesan Terakhir. Dan di posisi kedua ada Anet dengan lagunya mungkin hari ini esok akan datang nih persahabat ya. Dan tentu ada Ddlastic kejora dengan lagu kelepas dengan yuk serbu. Tentunya mudah-mudahan saja dukungan kita semakin kompak untuk memvoting Ddlastic kejora. Dan selanjutnya juga persahabatnya kita lihat di sini ada sebuah unggahan yang tentunya membuat kita semakin bangga juga. Pengelameran Rudy Salim Ini tentunya persahabat Ya akan bertemu dan milah Dan tentunya kita semua di sini untuk Bisa bertanya persahabat ya Tanya apa ke Lesti Kejora dan Rizki Bilar Kata Bang Rudy Salim Ini persahabat ya yuk kita mampir dulu ke IG Bang Rudy Mudah-mudahan saja ada kejutan Dan bahagia Yang tentunya diberikan kepada kita semua Masya Allah banget ya Lasslar selalu saja membuat kita bangga dan berikutnya juga ada sebuah unggahan dari Om Izhar semalam persahabat ya memposting sebuah postingan foto barangkali bilar dan ada sebuah ucapan selamat hari ayah 12 November 2021 masya Allah dukungan dari Om Izhar juga semakin tentunya membuat kita bangga ya Yuk doakan yang terbaik untuk keluarga besar Lesnar, dan mudah-mudahan idola kita selalu dilancarkan, selalu dipermudah apapun yang dilakukan persahabatnya. Tetap optimis, tetap kompak, dan tetap selalu solid. Masih menunggu kejutan, kabar baik, hingga cidukan-cidukan vitamin baru di pagi hari ini jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.